Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar? Semoga sehat-sehat semua Dan semoga internet di lokasi anda begitu lancar Pastikan juga kalau kota internet anda tidak sekarat Karena kita akan berdendang ria dengan mengulas film keren beberapa menit ke depan Tak mau berlama-lama, cukup ambil gelas lalu tuang kopimu Dan saatnya kita berangkat Kali ini kita akan mengulas film Kriminal Thriller Amerika Serikat, dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat berdasarkan dari sebuah kisah nyata, dimana naskahnya ditulis dan dirampungkan oleh Taylor Seydan yang merupakan juga sebagai produser di film ini. Film ini juga diberi judul sesuai dengan lokasi kejadian, yaitu Wine Rapper. Film ini dibintangi oleh Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen. Kalian pasti sudah tahu kan ketika saya sebut nama. Oh ya, dan sekedar info, film One Rapper merupakan film kolaborasi ketiga Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen setelah film Avengers Age of Ultron dan Captain America Civil War. Film ini ditayangkan pertama di festival film Sundance pada tanggal 21 Januari 2017 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2017 pula. Dan film ini juga sangat banyak mendapatkan review positif dari para kritikus-kritikus film -kritikus Oke agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke cerita film Dikisahkan, Cory Lambert yang diperankan oleh Jeremy Renner ditugaskan untuk memburu hewan buas atau satwa liar yang menjadi penyebab terbunuhnya hewan ternak penduduk lokal di Wainrapper. Wainrapper ini adalah Indian Reservation District, Wyoming. Keesokan harinya, Cory pun berangkat dengan mengajak anaknya untuk ikut Ketika sampai di Wind River yang merupakan asal kampung halaman istrinya juga, Cory pun langsung mencari dan mengikuti jejak kaki hewan buas tersebut. Namun di tengah perjalanan, Cory menemukan jejak langkah kaki manusia yang ada tetisan darah. Cory pun mengikuti jejak langkah itu hingga di ujung jejak Cory menemukan mayat Natalie Henson, di mana seorang gadis warga lokal yang berusia 18 tahun. Mayatnya membeku tanpa sepatu, memakai pakaian musim dingin dan terdapat noda darah di celana bagian paha. Agen khusus FBI pun didatangkan untuk menyelidiki apakah pembunuhan memang terjadi. Agen Jen yang diperankan oleh Elizabeth Olsen ternyata hanya sendiri tanpa rekan yang lain. Terlebih agen Jen tidak mempersiapkan diri sehingga ia meminjam pakaian dari penduduk setempat untuk pakaian musim dingin. kepolisian setempat, yaitu Ben, yang diperankan oleh Graham Greene untuk memeriksa mayat tersebut. Dan setelah melakukan pemeriksaan, tim investigasi memerintahkan otopsi penuh pada mayat tersebut. Keesokan harinya, tim investigasi meminta keterangan dari Martin Hansen. Martin Hansen adalah orang tua dari si korban atau ayah dari Natalie. Bahwa Natalie berkencan dengan pacar baru, tetapi ia tidak mengetahui nama dan asal usul lelaki itu. Mereka juga mengetahui bahwa kakak Natalie, Chip, adalah pecandu narkoba dan saat ini Chip tinggal dengan Little Peter bersaudara. Ya, Little Peter ini adalah bondar narkoba lokal yang ada di Went Kita beralih ke sesi otopsi. Otopsi Natali menunjukkan temuan luka berat dan kekerasan seksual serta memastikan anggapan kori bahwa gadis tersebut meninggal karena terpapar. Khususnya pendarahan paruh yang disebabkan oleh pengirupan udara subnol yang cepat selama berlari tanpa alas kaki di amparan salju. Setelah dilakukan otopsi sehari penuh, tenaga medis dalam laporannya tidak dapat menyimpulkan secara definitif bahwa korban dibunuh sehingga Jen mengurungkan niatnya untuk menghubungi unit investigasi FBI tambahan. Jen memberitahu Ben bahwa ia akan tetap membantu, tetapi Jen tidak akan memberikan informasi terbaru kepada atasannya karena agen Jen yakin atasannya meminta Jen untuk berhenti terlibat dalam kasus ini. I It's not the Fed's usual Sekarang kita lanjut. Jane, Cory, dan Ben kemudian mengunjungi lokasi Little Peter Bersaudara, yaitu yang tadi saya bilang mereka adalah bandar narkoba lokal yang ada di Distrik Wyoming atau di Van Namun sayang, terjadi adu senjata dengan Sam, di mana Sam tidak menyukai seseorang ketika datang ke rumahnya, apalagi mereka adalah oknum-oknum polisi. Setelah adu senjata berakhir, ternyata... Sam harus tewas di tangan agen Jen, sementara Chip dan Bandar Narkoba lain dilumpuhkan oleh Corey di bagian belakang rumah. Di tengah-tengah investigasi mereka di rumah Sam, kemudian Corey melihat jejak mobil salju yang mengarah dari rumah Sam berada dan menuju ke area di mana mayat Natalie ditemukan. Corey pun meyakinkan Jen untuk menunda menginterogasi tersangka yang tersisa agar bisa mengikuti jejak sebelum salju turun. Beberapa jarak mendaki gunung, keduanya menemukan mayat kedua. Tetapi kali ini mayat pria yang telanjang dan telah rusak dimakan oleh satwa liar. Corey dan agen Jin pun langsung meminta bantuan polisi setempat untuk membawa mayat tersebut yang ditemukan dan langsung diotopsi. Di tengah perbincangan, Corey meminta izin kepada agen Jin dan Ben untuk berbicara dengan Chip, yaitu kakak dari Nathan. Di tengah perbincangan yang sempat sedikit adu mulut dan beradu argumen, akhirnya Cipun membeberkan dan mengungkapkan bahwa pacar Natali bernama Matt, dan ia bekerja sebagai staf keamanan di lokasi pengembaraan minyak terdekat, di mana Matt juga tinggal. Hingga akhirnya agen Jen dan anggota kepolisian lokal pun mengetahui. Di malam hari, Agen Jen mengunjungi rumah Kore dan mengungkapkan bahwa mayat pria tersebut adalah Mad driver yang bekerja sebagai staf keamanan di lokasi pengeboran minyak terdekat, sama seperti keterangan chip sebelumnya. Kore pun memberitahu Jen bahwa tubuh putrinya ditemukan di salju 3 tahun yang lalu setelah mengadakan pesta di rumahnya yang diadakan tanpa sepengetahuan Cory. di mana saat itu Kore dan istrinya sedang menghabiskan malam keluar rumah. Kita berpindah ke scene selanjutnya. Keesokan harinya bersama band deputi lokal Kepolisian Agen Jin mengunjungi lokasi pengeboran dan disambut oleh beberapa rekan kerja Matt. yang mengaku tidak pernah melihat Matt sejak ia pergi beberapa hari yang lalu setelah berseteru dengan pacarnya. Seketika pesta terjadi dan seluruh staf keamanan pengeboran minyak tidur. Cory telah menelusuri kembali mayat kedua mengikuti jejak dan mendaki gunung Kori menemukan jalur turun langsung ke tim pengeboran yang disiapkan oleh Jen dan para deputi yang tiba di lokasi. Kori mulai mencoba berkomunikasi dengan Ben melalui radio. Ben, di lokasi pengeboran minyak, agen Jen, Ben, dan para deputi bertemu dengan staf keamanan pengeboran. Di tengah obrolan, Jen melakukan kesalahan dengan mengklaim bahwa Natalie berseteru dengan Mac dan menghilang, dan bahwa hilangnya Natalie sedang diselidiki. Namun pihak keamanan pengeboran minyak mengatakan bahwa mayat gadis yang ditemukan adalah mayat Natalie dan mereka mengetahui dengan memantau saluran radio meskipun identitas Natalie tidak pernah dibahas melalui radio. Hingga seorang deputi memperhatikan bahwa staf keamanan pengeboran minyak mulai mengelilingi Jane. Ben dan para deputi ia pun menarik senjata. Ternyata mereka dijebak oleh staf keamanan pengeboran minyak dengan senjata yang saling membidik satu sama lain agen Jen pun mencoba menenangkan situasi, dan semua kembali berjalan normal dan menuju mobil karapan tempat Matt tinggal. Di scene ini terungkap kejadian yang dialami Natalie pada malam itu, di mana terungkap bahwa tim keamanan pengeboran minyak setelah berpesta dengan minuman keras kembali ke lokasi pengeboran dan menemukan Matt dan Natalie berpelukan di tempat tidur di salah satu tapan mereka ketika Fred. Anggota tim yang sangat kasar berperilaku tidak pantas terhadap Matt dan Natalie secara terus menerus. Hal itu menyebabkan perkelahian antara Matt dan Pete. Dengan Matt dipukul oleh anggota tim keamanan lainnya hingga tak sadarkan diri. Pete memperkosan Natalie dan Matt terbangun ia menyerang Pete dan anggota lainnya. Meskipun Matt terdesak oleh anggota lain, hal ini menjadi kesempatan bagi Natalie untuk meloloskan diri keluar lokasi pengeboran. Dan pada malam itu, di mana Natalie berlari hingga jauh, bahkan sampai Natalie meninggal, dan secara bersamaan Matt pun dipukuli sampai mati oleh teman-teman mereka sendiri. Kita kembali ke masa sekarang, di mana terlihat agen Jen mencoba membuka pintu ke mobil karapan yang sama seperti ditunjukkan di masa lalu, tetapi ternyata terkunci. Setelah mendengar peringatan melalui radio dari Cory. Ben berteriak pada agen Jen untuk menjauh dari pintu itu, dan Pete menembak Jen dengan senapan dari balik pintu tersebut. Insiden tembak-menembak pun terjadi. Jen tertembak di bagian leher dan deputi yang tersisa terbunuh, termasuk Ben. Ketika agen Jen akan dieksekusi oleh anggota tim keamanan pengeboran yang tersisa, Cory melepaskan tembakan dari kejauhan hingga membunuh mereka semua kecuali Pete, yang mencoba melarikan diri. Kori menangkap Pete di padang Bulantara dan membuatnya tersadarkan diri. Ketika Pete terbangun, Kori memaksa Pete untuk mengakui bahwa ia memperkosa Natalie dan membantu memukuli Matt sampai mati. Lalu ia pun menawarkan kematian yang sama yang ia berikan untuk Natalie, yaitu perjalanan bertelanjang kaki. Kori memberitahu bahwa Natalie berhasil mencapai 6 mil tanpa alas kaki. Itu sebelum ia jatuh dan meninggal. Tetapi Kori memprediksi bahwa Pete tidak akan bertahan lebih dari beberapa ratus meter. Kori melihat dari jarak jauh Pete yang tersandung jauh sebelum jatuh dan mati di salju. Di rumah sakit, Kori memberitahu Jen yang pulih dan merasa bersalah karena bertentangan dengan apa yang ia rasakan bahwa Jen tidak lemah. Kori kemudian mengunjungi Martin, yaitu ayah Natalie, yang duduk di halaman rumahnya dengan membawa pistol, mungkin mencoba bunuh diri. Martin memberitahu kori bahwa Chip telah menelpon dari stasiun yang merupakan pertama kalinya mereka berbicara dalam satu tahun terakhir. Dan hal ini mengurungkan niat Martin untuk melakukan bunuh diri. kori memberitahu Martin bahwa anggota kru minyak yang hilang tersebut tidak benar-benar hilang dan bahwa ia meninggal dalam rintihan. Ia dan Martin kemudian duduk bersama di halaman rumah Martin yang beku dan menghadap ke reservasi yang kelihatan sepi masing-masing berbagi dalam duka kematian seorang anak perempuan sementara itu FBI tidak memiliki statistik tentang hilangnya wanita penduduk asli Amerika yang jumlahnya tetap tidak diketahui hingga saat ini dan film pun berakhir nah itu tadi alur cerita film wan rapper yang dirangkum sederhana singkat dadah, dan semoga menghibur kalian saya si konten kreator untuk diri dari pendengaran kalian jangan lupa subscribe Dapatkan aktivitas komplitkan di sini. Sekian dan wassalam.